Halo assalamualaikum lor, selamat pagi Selamat pagi jangan lupa jaga imunitas Agar kita tetap terjaga Tetap sehat walafiat Hari ini lagi mencari imunitas Yaitu musung awal nah lor Woi, ngusung awal terus di sungai terus kilor cerita nih. Dengar diperingi sehat waras rezekinya lancar. Di lupa saya doakan kepada para subscriber semuanya Rezeki rezekinya lancar. Kini sama luar lagi ngunggah nih kawal lagi pak patro mengganti kabel tuh pokoknya tangkrep penuh kiloan isi luar teori ini di TV gini, nggak tahu kon nek iki lur 10an Biasanya <ition> semoga urohan esparo, urohan esparo, urohan esparo, urohan esparo, urohan Oh, urohan esparo, urohan Ya. urohan esparo, urohan Ya. urohan esparo, urohan esparo, urohan Tapi malah esparo, loh. Cuma ya esparo, urohan esparo, Wes samone dure pindolah. Ini Mosok. Samene meneng ora talking Wong Pheru, sahabatku. Sok kae. Sok kae. Pok Ana tambah nggih munculne ngono. Cek tangku masakne. Lur. Lor natane lur pe. Kaya engkel. Iya bener lah samono lho mes cokot kabel listrik lho Iya ya, toh? Ah lan nek durih ya durit tetep aman. <tuk> ono <Pohonnya> wae <wosok. Ha? tuk> deh anu pak langking wae ngrayu sik mampu aku itu iso Ning, mening boy. Masuk YouTube boy kira-kira. Elor, enggak apa-apa yang cara nengungkah nengung, oh. nengung neng. cara nengungkah nengung. Neng. Anu geng, lurus aja dong geng. Mulan, Mulan eh? hari ini. Awee, jago nukui, wes kuei tuure kuei tau wul Iya, Wah, meneng lah. berarti saya perlu pirang bentali orang bentali mental tapi kan tali. iya. Situ aja, situ aja langsung tali ini langsung biasa nih. Kurangnya tane <tuk> deh, nanti ini kawan panah nih. <tuk> tali ini gue. ini kayak taliano loh nyantole kuwi Ora Iki Iya, tapi ngge Iy, nguculi angel. angel <laughs> <laughs> ya tapi maksudku nek kurang <laughs> <laughs> tak -kur <laughs> <laughs> <laughs> ya kuwi. Tak kerup-kerup kaya iki tapi kok <laughs> kak Oh Pak Oh ya ya, sip sip sip. Mening, mening, mening, mening, lor Wah. Perlu disoteng ngarep. Jajal kon ngarep bek. Pak. Lah dur gawane lagi. Yait. Yaitu, wani, wani bang wani, wani, alon, -alon Wani, ini, Wani, yoy, Sementing awan, bah, Awannya tendang angin yo. muyak mayuk Aisyah mulai yuk. Kita berangkat pulang dulu lor, satu trip. Proses menutup ni lho bih Langsung lho, langsung. Alamnya kita panik barang di sana. Barang lo tangga ini. Oh. ini mau. mau Kedua loh ketiga kedua penang gonto ya. ya. iya bablas toh sesuk dak iklarke ya buri. Nambah toh kan saya gitu, uh, mau kan orang, Kita kena wi. Oh siap lor urusan. Siap karena ini bisa mendapatkan yang bergerak berada di bawah temen. Ya sawi sah yang kedua, santai, yang kedua meneng, yang, yang kedua bagus. Kok betularan gendiroki, papi Oh, itu Ranang gendiro. Oppo besar paku, tunggu. Oke. Kalau nih, ambil rokok nih. Barangkali -barang, di iya, saya akur, bisa ya. taman saya Iya, bukan mainan, langsung. Iya, yang kita aku. Iya, bukan kan